Pada awal Agustus 2022 menjadi babak awal baru ketegangan antara Cina dan Taiwan Bagaimana tidak kunjungan ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan ditanggapi oleh tetangganya yaitu Cina dengan mengadakan latihan militer di dekat perbatasan Taiwan di mana pada masa latihan militer Cina melanggar perbatasan perairan teritorial dari Taiwan Melihat kemungkinan terburuk yang terjadi di antara kedua negara tersebut, kira-kira perbandingan kekuatan militer Taiwan dan China seperti dilansir dari berbagai sumber sebagai berikut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. jumlah personil perbedaan jumlah personel militer antara Taiwan dan Cina sangat jauh Cina memiliki 2 juta personel sementara Taiwan hanya memiliki 167 ribu personel tentara meskipun unggul dalam personel aktif nyatanya Cina masih memiliki 510 ribu personel militer cadangan sementara personel cadangan Taiwan sebanyak 1,6 juta personel Pasalnya, China merupakan salah satu negara paling banyak penduduk di dunia. Kekuatan Darat Melihat perbandingan lainnya, jika pertempuran terjadi di darat, maka personel Cina memiliki 5.250.000 unit tank untuk dikerahkan. Sementara Taiwan hanya memiliki 1.110 unit tank. Selain itu, Cina memiliki kendaraan lapis baja yang berjumlah 35.000 unit, sedangkan Taiwan hanya memiliki 3.472 unit. Cina telah memiliki artileri sebanyak 1.734 unit, sedangkan Taiwan hanya memiliki 1.410 unit. Sementara Cina telah memiliki proyektor roket Cina telah memiliki 3.160 unit, sedangkan Taiwan hanya memiliki 115 unit. Dari segi kualitas darat, Cina sangat jauh diunggulkan dari segala unit perlengkapan senjata. Kekuatan armada laut. Tidak hanya jauh perbedaan angkatan darat, Cina juga jauh diunggulkan dalam segi armada angkatan laut. Cina yang memiliki 86 kapal perusak, sementara Taiwan hanya memiliki 26 kapal perusak. Selain itu juga, Cina juga diunggulkan dalam 59 serangan nuklir dengan 6 kapal selam rudal balistik. Taiwan hanya memiliki 4 kapal selam. Di sini bisa dilihat bahwa Taiwan kalah dalam segala hal. Namun Taiwan memiliki pasukan cadangan yang siap dikerahkan jika Cina melakukan invasi ke daratan Taiwan. Sejak 1959, Taiwan memang selalu menghadapi ancaman militer dari Cina. Meskipun begitu, Taiwan memiliki strategi pertahanan diri dari invasi Cina dari laut, di mana Taiwan telah menggunakan ranjau laut, rudal anti kapal dan rudal anti tank. Jika Cina berhasil mendaratkan pasukan invasi ke Taiwan, maka barisan pertahanan Taiwan akan dipersiapkan untuk melakukan perang. Kekuatan udara Perbandingan kekuatan militer di udara antara China dan Taiwan sangat jauh. China telah memiliki 1.600 pesawat tempur, sedangkan Taiwan hanya memiliki 400 untuk pesawat tempur. China bahkan memiliki 450 pesawat pengebom dan 400 pesawat angkut personil. Sedangkan Taiwan hanya memiliki 30 pesawat angkut dan tidak memiliki pesawat pengebom. Belum lama ini, China telah dilengkapi dengan senjata yang memiliki tingkat teknologi paling tinggi. Alhasil, Angkatan Udara Cina merupakan paling besar di kawasan Asia. Belakangan ini, Angkatan Udara Cina telah memamerkan jet tempur J-20 yang di mana pesawat tempur paling canggih yang hampir menyaingi Amerika Serikat. Selain itu, Cina telah memiliki rudal balistik antar benua yang memiliki tipe DF-41 yang dirilis pada tahun 2019.